Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Biar makin semangat ya warga Konoha kita lihat kemesraan dan kekiutan Lesti dan Bilar Wow, Masya Allah banget ya, dirangkul, dipegang, Masya Allah pokoknya bahagia sekali Melihat keromantisan yang selalu diperlihatkan oleh idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun sahabat underscore Leslar Bagaimana perasaanmu persahabatnya saat melihat Lesti Bilar peluk-peluk di depan mata langsung Wow, Masya Allah banget ya, pokoknya bangga dan bahagia sekali Bahagia terus ya untuk Leslar, rumah tangganya langgeng dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Sinta Leslar Saudi ikut menanggapi Dipeluk terus bang, jangan sampai lepas katanya tuh Wow, Masya Allah banget ya Bahagianya kita melihat keromantisan, kekiutan, kemesraan dari idola kesayangan kita Berikutnya disimak juga persahabat, ada ungan spesial yang kita dapatkan Ini momen dua keluarga antara Ali Syakib dan Marjin Bersama Lesti dan Rizky Billar lagi makan bersama persahabatnya Tetapi kita dibikin salvok juga nih dengan Leslar Yang hanya satu piring berdua persahabatnya. Piringnya hanya satu orangnya dua Aduh so sweet banget ya idola kesayangan kita Ini sih tutunya sudah lumrah ya dari Leslar Yang selalu romantis Masya Allah bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Sik Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Ya, kita mah udah biasa lihat piring cuman satu doang. Orangnya dua tuh, persahabat ya. <guluh> Sudah biasa nih warga Konoha melihat kemesraan, keromantisan dari seorang Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga. Ini unggahan spesial juga yang kita dapatkan. Papa Billar lagi mencoba drone, persahabat ya. Wow, ini sih luar biasa. Semoga... Ada kejutan-kejutan spesial yang bikin kita bahagia, nih persahabat ya, dengan vlog-vlog yang sangat luar biasa disuguhkan lewat channel YouTube Liestar Entertainment. Kita sebagai fans selalu mensupport dengan baik, selalu mensupport dengan tulus untuk karya-karya dari tim LE dan idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga di kabar kapan lagi dangdut yang mengunggah foto Bunda Lesti. Ada sebuah kalimat banjir saweran Sebelas potret seru Dangdutan di rumah Lesti Dan Rizky Bilar Sampai joget kompak bikin heboh Wow ini sih membahas Mengenai acara di rumahnya Lestlar Saat silaturahmi Alumni Lida dan ya Kita simak juga di kalimat caption Yang dituliskan Lesti dan Rizky Bilar mengadakan Sebuah panggung dangdutan di rumahnya Untuk memeriahkan suasana Mereka mengundang sederet pedangdut Beken tanah air ke rumahnya Kebersamaan dan kebahagiaan Di antara mereka terlihat Di sejumlah momen yang diunggah di media sosial Seperti apa potret keseruan Mereka simak selengkapnya Di Instagram storynya di story kapan lagi dangdut Ini mengunggah kabar Momen saat Bunda Lesti dan Papa Bilar Dangdutan di acara silaturahmi Lida dan DA Doakan saling terbaik ya untuk idola kesayangan. Dan berikutnya, persahabat, disimak juga di unggahan ig nya Bunda Lesti satu jam yang lalu. Ini menginfokan bahwa acara Poles tayang hari ini dengan episode terbaru. Persahabat ya, jangan lupa mendukung acara Bunda Lesti di aplikasi video.com. Acara Poles tayang dengan episode terbaru. Poles ini tayang setiap hari Senin dan Kamis pukul... 17.00 waktu indonesia Barat, tepatnya jam 5 sore, persahabat ya, yuk saksikan Poles. Hari ini, persahabat ya, kita dukung dan selalu mensupport acara-acara idola kesayangan kita. Kemudian, persahabat disimbang juga diunggah terbarunya Papa Bilar. Papa Bilar ini mengunggah foto saat momen jadi kurir, persahabat ya, dan kita lihat nih kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Gua janjikan, ada terus buat kamu? Selain kemarin gua ngirim kejutan ke Mbak Fitri Ayu, sekarang gua sama J&T Express Mau bagi-bagi 10 unit smartphone buat kalian, caranya gampang banget Wow, ada hadiah nih, dari Papa Bilar dan JNT ya Caranya gampang banget, yang pertama, kalian cukup bagikan postingan ini ke story kamu dan kasih komentar Kalau gua jadi kurir lagi, kalian pengen dikirimin apa nih sama gua? Wow, ini kejutan persahabat yang kedua sertakan hashtag Ada terus buat kamu tag gua dan GNT Express. Yang ketiga wajib follow Instagram GNT Express. Yang keempat tidak diperbolehkan spam komen. Tuh papa Bilar. Tunggu submisi kalian Pengumuman pemenang 27 Juni Di story GNT Express di per ini kejutan juga nih untuk warga Konoha Mudah-mudahan Papa Bilar menjadi kurir lagi ya Dan pastinya akan selalu memberikan kejutan Kepada Lesta Lovers Yang selalu mendukung dengan tulus Kepada Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya Di sore hari ini, jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Terus, biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru Kabar baik dan vitamin bahaya